Pantai Guacina adalah salah satu pantai yang cukup populer di Malang. Terletak bersebelahan dengan Pantai Sendang Biru, pantai ini juga menawarkan keelokan yang tak kalah dengan Pantai Sendang Biru. Secara administratif, Pantai Cina terletak di Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumber Menjing Wetan, Kabupaten Malang. Air laut yang biru yang dihiasi dengan pasir putih yang lembut membuat kamu patut berkunjung ke pantai ini. Namun dibalik keindahannya, konon pantai ini memiliki segudang misteri yang tak banyak orang tahu. Meski diselimuti misteri, Goa Cina tak pernah sepi pengunjung. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Memandang jauh ke tengah laut, kamu akan menyaksikan sebuah panorama indah dengan adanya tiga pulau yang terletak di tengah-tengah pantai. Ketiga pulau tersebut antara lain Pulau Bantengan, Pulau Goa Cina, dan Pulau Nyonya. Salah satu keunikan yang menonjol dari pantai ini adalah keberadaan sebuah gua di sisi kanan pantai. Gua tersebut berupa rongga yang menjorok 8 meter dengan ketinggian sekitar 2 meter. Rongga gua yang cukup lebar memungkinkan bagi siapapun yang ingin menengok ke dalamnya. Menengok ke dalam gua, hawa misterius terasa cukup kental dalam rongga gua ini. Terutama bagi kalian yang pernah mendengar kisah misterius tentang meninggalnya seorang petapa di dalam gua ini. Awalnya pantai gua Cina bernama Pantai Rowo Indah. Konon menurut kisah yang beredar dari mulut ke mulut masyarakat setempat, sekitar 20 tahun lalu gua yang berada di kawasan pantai ini menjadi tempat bertapanya seorang biksu asal Tiongkok. Namun saat ditemukan, Biksu tersebut telah meninggal dan jasadnya hanya tersisa tulang belulang dan tercium bau membusuk. Setelah ditelusuri, ada warga yang menemukan tulisan dengan menggunakan bahasa Mandarin. Namun apa isi pesan tersebut belum ditelusuri lebih lanjut. Kisah kematian Biksu ini di Pantai Gua Cina pun belum diketahui apa penyebabnya. Kawasan Pantai Gua Cina bukan hanya sering terlihat penampakan misterius, saat malam hari di kawasan ini sering terdengar suara-suara yang membuat suasana semakin mencekam. Suara itu seperti lolongan hewan dan suara aneh lainnya yang terkesan sangat mistis. Bukan hanya kisah mistis yang sering terjadi di pantai gua Cina, tapi beberapa fenomena alam misterius pernah terjadi di pantai ini. Salah satunya adalah fenomena gelombang air laut yang muncul tak teratur dari tiga arah yang berlawanan yakni timur, barat, dan selatan. Dari fenomena alam ini mengakibatkan benturan gelombang yang cukup dahsyat pada pulaunya dan pulau bantengan. Pantai ini tak cocok untuk mereka yang ingin menikmati berenang di alam terbuka karena ombaknya yang cukup besar dan bisa menyeret pengunjung hingga menenggelamkannya ke dasar laut. Kasus para pengunjung yang terseret ombak juga dikaitkan dengan adanya hal-hal mistis yang konon dipengaruhi oleh permintaan tumbal untuk penunggu pantai.